Ya kita sedang menikmati masa lockdown, kita tidak keluar rumah, tapi di kebun kita banyak apa namanya daun kelor. Nah, kita masak ini daun kelor, hmm, suka sekali ya. Saya baru kali pertama kali ini ya makan sop daun kelor dengan gerek ikan laut utara dengan sambal dan dengan TB tahu tidak ketinggalan minumannya adalah minumannya adalah pitang uoh sangat terkenal di kota solo hmm oke kemangi juga tambah secap ini pedean dari etanoma, hmm, kita tanam sendiri juga kemarin, ya. <Sess> karena ada bau ikan lalat mendekat hmm. gitu Pak Andri ya ada lalatnya semangat makan de Thank you.